dan subscribe, serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar leslah tentunya Menemani santai malam kalian saat ini, Bang akan memberikan informasi terbaru seputar idola kesayangan kita. Sebelumnya, ke kabar pertama, para ya, kita lihat aja ada sebuah special moment yang terjadi, oleh Kak Rizky Ngevillah di gas pribadi miliknya. Aw, ini cute banget, bumil cantik, gemes banget ya, lagi main ayunan. Ini memang ketika di tempatnya, Aa Irfan Hakim. Masya Allah, gemes banget ya melihat. Idola kesayangan kita bahagia Kita pun selaku Fans sejati ikut berbahagia Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan Kesuksesan Amin Dan untuk selanjutnya kita lihat juga Ada sebuah unggah spesial dari Ayah kejora Yang diunggah 4 jam yang lalu Postingan foto cute dari Ayah Kejora dan istri tercinta Mama Kejora Masya Allah so sweet banget ya Ngikutin Leslar juga nih Aduh, Luar biasa Masya Allah Dan kita lihat di postingan ini Ada sebuah kalimat luar biasa Yang dituliskan oleh Ayah Kejora ceritana embung ele karungora cucu cuci-cina aduh masyaallah banget ya dengan bahasa Sunda ceritanya kata ayah kejarah nggak mau kalah dengan yang muda sosuite kata ayah masyaallah banget ya luar biasa mudah mudahan hal selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan untuk keluarga besar les luar Hingga banyak tanggapan Banyak komentar yang diberikan Yani dari akun dunia Arskel Leslar mengatakan Cie bapak sama mama sweet banget sih Katanya tuh Ada juga komentar lain Dari akun Kevin Firmansyah. Ternyata om Kevin juga ikut berkomentar Love love love love love Masya Allah banget ya Harus itu mah ayah kejora Hahaha, Katanya tuh masya Allah banget ya mudah-mudahan selalu banyak dukungan, support dan doa yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. untuk selanjutnya ada sebuah unggah spesial yang terdapat dapatkan persahabat yang perhatikan. ini diunggah oleh akun Instagram Baby Branded Shop persahabat ya perhatikan di unggahan ini ada sebuah tas merek Givenchy Paris persahabat ya ini si tas sangat mewah banget dan ada sebuah kalimat yang dituliskan thank you madam lesti lesti gejora ah banget ya ini sih bukan main tentu ini adalah tas popok bbl wow masyaAllah banget ya dengan harga dibantel rp rupiah ini harga yang sangat fantastis Tas untuk popok BBL Wow harganya aja Ini bisa beli motor persahabat ya Masya Allah <guluh> Mudah-mudahan selalu berkah barokah Dan selalu diberikan kemudahan Untuk leslar Diunggah kembali pasangan tersebut oleh akun sendal putih Ada kalimat cancel yang dituliskan Masya Allah Tas popok BBL besok ini Luar biasa banget ya Dan kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun Alufi Family 24 fix BBL branded sedari kandungan tuh, masya Allah banget ya BBL. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan keberkahan. Dan berikutnya komentar lain diberikan dari akun BPP Diana buat perlengkapan si BBL ah jadi penasaran sama Starwell yang katanya samaan sama, -sama BB ah, aduh benar-benar saja sahabat, ya idola kesenangan kita diberikan rezeki yang lancar dan selalu diberikan kemudahan untuk berikutnya ada sebuah postingan juga ini cute banget ya di momen ketika kolaborasi bersama Irfan Hakim stay tune di The Hakim Aviary tuh sahabat ya bakal hadir di channel youtube di Hakim Afiari pastinya bakal ada sesuatu kejutan yang membuat kita semakin bahagia. Ke kabar selanjutnya ada sebuah postingan cute banget yang tentunya ini kabar bahagia dan kabar membanggakan yang diunggah oleh akun bilar underscore nyitip underscore Dede. Ini ketika review rumah baru persahabat jelas dan sticky dengan gaya rumah modern dan sangat mahal Dibantul 25 miliar milik Lesla. tuh Gimana gak bangga dan gak bahagia persahabat Ya Alhamdulillah Leslie dengan skimilar akhirnya memiliki rumah hasil jerih payah mereka berdua Wow, Masya Allah banget persahabat Dan kita lihat juga ada sebuah postingan yang sangat luar biasa terbaru, bahagia banget nih, oh, malam hari ini ternyata udahlah kesayangan kita lagi perawatan tidak lagi kejora mengunggak sebuah postingan di gas pribadi miliknya perawatan kali ini ditemani oleh suami tercinta tuh, lagi perawatan juga ya terlihat kakak bilang tentunya sangat lelah banget ya masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan perlindungan Unggahan tersebut pun direpost kembali oleh akun sahabat Ansgar Leslar, Ansgar Taiwan. Ada kalimat caption yang dituliskan, "Masya Allah, lagi perawatan nih, itu Dedek lagi dikunyitin, bukan sih? Aduh, maja banget ya!" <tuh> dedek Lesti dan ini perawatan di MS Glow. ya, makin kinclong aja tuh wajah mereka, dan kita lihat juga ini momen ketika Kakak Bilar. Tiba di MS Glow Persahabat ya Masya Allah Punya Kak di Pernama Sari Dan Jureka 119 Ini super mewah, super cute Banget ya Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat, selalu banyak dukungan Kepada idola kesayangan kita Untuk selanjutnya Ini ada info penting untuk kita semua persahabat Jangan sampai lupa kita untuk mendukung Caranya memvoting idola kesayangan kita Leslie dan Rezeki Bilar di Indo TV ya satu jam lagi kasih poin lebih buat Leslar please semangat karena poin Leslar dan Ricis ini tentunya sama 50% 50% persahabat ya yuk sama-sama kompak kita buktikan bahwa kita bisa tentunya menjadi yang nomor satu. semangat dan jangan kendor sahabat ya untuk mendukung karya-karya idola kesayangan kita